She lograto a rose Bersefir sia deh. Yes. Ini buat apa ini? terus buat apa itu jadi apa itu jadi jadi, jadi apa ini sawah jadi sawah seen semua, ayo oh. kita tata. Dapat lagi Sudah? Sudah. sel kecil ka <whistles> <laughs> yeah, I don't...